Sengaja kau biarkan aku masih terasa kau kecup bibir. jamu betapa tulus cintaku tapi kau sengaja menyakiti hati ini mengapa kau sayang Sengaja kau lupa diriku, sengaja kau biarkan aku, masih terasa kau kecup bibir ini. si terasa kau <susuruh> kecil